Apakah Eropon Sterling akan kembali mendapatkan tekanan? Secara umum, bias harian pergerakan Eropon Sterling terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tertekan. Jika kita cermati pergerakan euro pond sterling sedang bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,86121 sampai 0,86353 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga euro pond sterling kembali bergerak bullish ke atas menuju level 0.85747. Sebaliknya waspadai jika Pound Sterling terus bergerak ke atas dan menembus level 0.86353 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.86727. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 Juni tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.